Zidane beri isyarat ingin segera melatih lagi, mau kemana nih? Ex pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, mengisyaratkan dirinya bakal segera kembali melatih lagi. Sejak pensiun bermain sepak bola, Zidane cuma melatih Madrid saja. Ia awalnya melatih tim Castilla El Real. Kemudian ia menjadi pelatih tim utama Madrid pada tahun 2016. Ia bertahan di posisi itu sampai tahun 2018. Ia kemudian cabut dari Madrid, tapi pada tahun 2019, ia sepakat kembali menangani Los Blancos untuk kedua kalinya. Zindin Zidane kemudian berhenti dari Real Madrid untuk kedua kalinya pada tahun 2021 lalu. Sejak saat itu, ia terus menganggur. Zidane kemudian angkat bicara terkait masa depannya. Ia mengicaratkan ingin melatih lagi dalam waktu dekat. Ya, saya punya banyak sisa untuk diberikan atau setidaknya sesuatu. Ujarnya pada telepon. Saya ingin melanjutkan jalan ini. Tegas Zidane. Saya ingin melanjutkan karir melatih saya. Saya masih memiliki nyala api ini. Ini adalah hasrat saya, sepak bola. Tegasnya. Belakangan ini ada kabar yang mengaitkan Zidane Zidane dengan PSG. Ia disebut akan jadi pengganti Mauricio Pochettino. Bahkan ada kabar PSG dan Zidane sudah menggelar pembicaraan. Hasilnya diklaim positif. Akan tetapi Zidane tampaknya tak bakal ke PSG, sebab klub Sultan itu tampaknya bakal memilih Christopher Gaultier sebagai pengganti Pochettino. Selain PSG, Zinedine Zidane juga dikaitkan dengan timnas Prancis. Bahkan Les Bleus disebut sebagai target utama Zidane. Jika kabar ini benar, maka ia akan jadi pengganti Didier Deschamps. Kontrak Deschamps di timnas Prancis akan berakhir setelah usainya Piala Dunia 2022. Saat ini masih belum jelas apakah ia akan memperpanjang kontraknya di timnas Prancis atau tidak. Was ada Benzema, Real Madrid nggak buru-buru rekrut striker baru. Real Madrid memang mengamati bursa transfer untuk mencari striker muda berbakat. Namun, sejauh ini tidak ada desakan untuk segera mendapatkan striker yang dimaksud. Musim 2021-2022, Madrid berhasil membungkus trofi La Liga dan Liga Champions. Ada beberapa nama pemain yang menonjol di balik keberhasilan tersebut, salah satunya Karim Benzema. Striker 34 tahun itu sekali lagi jadi top scorer klub di semua kompetisi. Gol Gol Benzema terbukti penting dalam perjalanan Madrid jadi juara. Masalahnya, kontrak Benzema tersisa satu tahun lagi. Madrid harus bergerak. Tahun depan, Benzema bakal berusia 35 tahun, jadi ada kemungkinan Madrid tidak bisa menawarkan kontrak panjang. Los Blancos punya kebiasaan hanya menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun untuk pemain yang mendekati usia pensiun. Mencari penerus Benzema memang penting, tapi Madrid tidak perlu terburu-buru. Menurut Marka, pihak Los Blancos yakin bahwa Benzema akan bermain sampai setidaknya tahun 2024. Oleh sebab itu, ada waktu sekitar 2 tahun bagi Madrid untuk mencari striker penerus yang ideal. Tidak ada alasan untuk terburu-buru dan jelas tidak akan terjadi musim panas ini. Presiden Madrid, Florentino Perez menegaskan bahwa dia tidak akan merekrut pemain hanya untuk menambang spot. Madrid akan mencari pemain yang dianggap ideal. Di sisi lain, mencari penerus Benzema bukan tugas enteng. Tidak banyak striker muda yang cukup berkualitas untuk menjadi striker utama El Real. Bungkus transfer Juameni, Real Madrid punya banyak opsi lini tengah. Real Madrid patut diacungi jempol usai menuntaskan transfer gelandang muda berbakat milik Prancis Aurelian Chouameni. Dengan satu transfer ini saja wajah skuad Madrid mungkin berubah. Musim 2021-2022 Madrid cukup sukses dengan meraih trofi La Liga dan Liga Champions. Artinya, Carlo Ancelotti harus mengambil langkah berani untuk terus mengembangkan tim demi musim depan. Kualitas skuad Madrid yang sekarang sudah sangat bagus dengan beberapa pemain senior. Namun Ancelotti juga perlu memulai regenerasi skuad supaya tim tetap konsisten main di level tinggi. Regenerasi squad dilakukan dengan merekrut pemain-pemain muda berbakat yang dianggapnya punya potensi. Chouameni salah satunya. Musim lalu, Ancelotti banyak mengandalkan formasi 4-3-3 dan 4-4-2. Ketika Madrid main dengan 4-4-2, biasanya Ancelotti menurunkan Van Valford untuk jadi gelandang tambahan. Nah, kedatangan Chouameni seharusnya menambah opsi tersebut. Lini tengah Madrid akan lebih bervariasi. Opsi pergantian pemain juga lebih banyak. Tentu, trio Casemiro, Klaus Modric masih akan jadi andalan utama, tetapi musim depan Ancelotti punya opsi lebih untuk mengubah ritme di tengah pertandingan. Ancelotti bisa saja menurunkan trio gelandang muda Calvert ke menggantikan Tchouameni untuk memberikan warna berbeda. Trio ini tentu punya gaya main berbeda daripada trio senior. Menariknya, kedatangan Tchouameni untuk mendongkrak level ini tengah tidak akan sampai mengganggu lini serang. Justru setiap penyerang mungkin akan lebih diuntungkan. Haaland gagal, Real Madrid bakal boyong pemain Borussia Dortmund ini di tahun 2023. Klub La Liga, Real Madrid dilaporkan akan membajak salah satu pemain Borussia Dortmund di tahun 2022. El Real dilaporkan ingin mengangkut Jude Bellingham di tahun depan. Di musim panas ini, Real Madrid sempat dikaitkan dengan salah satu bintang Dortmund. Ia adalah Erling Haaland yang dilaporkan ingin dijadikan Madrid sebagai ujung tombak mereka yang baru. Namun sayang, Madrid kalah saing dengan Manchester City. Juara IPL itu berhasil mengamankan jasa sang striker. Defensa Central mengklaim kegagalan merekrut Haaland tidak membuat Madrid kapok membidik pemain Dortmund. Los Blancos dilaporkan akan mencoba mendatangkan Jude Bellingham di musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid sangat tertarik untuk merekrut Bellingham karena mereka butuh gelandang baru di musim depan. Ini disebabkan luka Modric sudah semakin menua, jadi Real Madrid butuh pemain yang bisa menggantikan perannya. Madrid dilaporkan terkesan dengan permainan Bellingham selama di Dortmund. Mereka menilai sang gelandang punya bakat yang besar, sehingga mereka tertarik merekrutnya. Laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid sebenarnya ingin merekrut Bellingham di musim panas ini. Namun mereka memilih untuk menunda transfer itu. Ini disebabkan Dortmund tidak mau menjual sang gelandang, mereka mati matian akan mempertahankan sang pemain. Jadi Real Madrid memilih untuk menunda transfer Bellingham dan baru mendatangkannya di tahun 2023 nanti.